Tadi sini selalu tunggu, ale biar lama ketumbu, tapi sah Betas selalu setia. Selalu sedia Berkatong dua pun cinta jarang lakukan hal lainnya Berkisah cinta di selalu tunggu le Biar lama, katong dua tak bisa. Betas lalu setia. Cinta beta simpang di hati Nyongi pegang beta pun janji Beta kan selalu setia Maka tunggu apung cinta Fang di hati, Nyunge, pegang betapa Pung janji beta kan selalu setia, pakai dua pung cinta.